Ada, itu kita akan mengacak kartunya, dan kita cari tahu penyebab mengapa dikatakan raja dan ratu zodiak di bulan Mei tahun. 2020. Oke, pertama di sini kita akan mengasingkan kartu buat kepada seorang raja zodiak, kemudian kita akan mengambil kartu kepada ratu zodiak. Ini faktor yang pertama, dan kita lihat di faktor yang kedua. Mengapa mereka dikatakan sebagai raja dan ratu zodiak? Oke, di sini faktor yang kedua kita ambil kartunya, dan setelah itu kita akan mengambil faktor yang kedua kepada ratu zodiak. Dan setelah itu, kita akan mengambil support energi ataupun masukan yang didapatkan oleh masing-masing raja zodiak dan ratu zodiak. Di sini, pertama kita akan mengambil support energi kepada sang raja zodiak, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada sang ratu zodiak. Oke, jika kartu support energinya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulannya ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak. Di sini kita akan mengambil kepada sang raja zodiak. Dan setelah itu akan kita ambil kepada sang ratu zodiak. Oke, jika kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Dan di sini kita beritahukan bahwasanya faktor yang mendukung yang pertama itu adalah di dalam suatu pemasarakat, di lingkup keluarga ataupun di lingkungan pergaulan. Di faktor yang kedua yang menjadikan raja dan ratu zodiak itu adalah diangka karir keuangan ataupun diangka keberuntungan serta keberhasilan dalam membangun suatu tangga ataupun membangun suatu kehidupan bersama pasangan. Oke, di sini kita pertama membuka kartu pemasaran kepada seorang Raja Jolia dan kartunya adalah ten of swords ataupun 10 pedang. Ten of swords itu diartikan sebuah pengkhianatan yang didapatkan dari sekelompok orang ataupun dari segenap orang. Di sini pengkhianatan itu bisa dikatakan dari orang-orang sekitar dari lingkungan sekitar kepada dirinya sehingga di sini menunjukkan 10 pedang telah menancap kepada badannya namun ia tetap bertahan untuk menjalani kehidupan itu di sini kelihatan bahwasanya setiap orang yang berada di sampingnya setiap orang yang mengkhianatinya ia akan memaafkannya dan ia tidak akan mengadilinya di sini juga mengapa dikatakan dia sebagai seorang raja zodiak itu disebabkan karena ia mampu menjalani ataupun ia mampu menerima cobaan hidup dan ia mampu menerima pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya bahkan orang yang dia cintai secara tersenyum dan secara lapang dada di sini dia sebagai orang yang bisa memaafkan dan sebagai orang yang suka memaafkan kepada semua orang dan di sini juga dikatakan bahwasanya seorang rasa jodiak mampu untuk bergaul dan mampu dipandang lebih tinggi ataupun mampu di Pandang lebih wibawa di hadapan semua orang. Jadi di sini seorang Raja Duriak akan dikerumuni orang dan dimintai pertolongan orang-orang terdekatnya. Meskipun terjadi suatu pengkhianatan, disinilah kita bisa menyebutkan seorang Raja zodiak yang mampu memaafkan meskipun mendapatkan pengkhianatan serta cobaan di dalam suatu kehidupan yang disebabkan oleh orang lain kepada dirinya. Bukan karena dia seorang penguasa atau apapun, di sini karena kelapangan hatinya menerima cobaan di dalam suatu pengkhianatan dan kehidupannya Dan kita lihat, support energi yang dapatkan Raja Zodiak adalah Queen of Cup. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seorang wanita yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini terlihat jelas erat sekali hubungannya antara Raja Zodiak dan Ratu Zodiak dikarenakan di sini. Sukun energi yang didapatkan oleh seorang raja zodiak adalah dari seorang pasangan, sehingga di sini dikatakan raja zodiak mampu mengatasi ataupun mampu menerima semua cobaan dan pengkhianatan yang diberikan oleh orang lain dan didukung penuh oleh pasangannya agar menahan diri karena kewibawaan dan tanggung jawab serta rasa maaf yang diberikannya. Itulah yang dinilai sebagai raja zodiak di kalangan masyarakat, dan di faktor yang kedua kita lihat mengapa dikatakan raja zodiak, dan kartunya adalah. 8 of pentacle ataupun 8 koin. Secara umum, ini diartikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai sesama, mulai menghargai semua orang ataupun mulai menghargai pasangan dan di dalam karir ataupun keuangan di sini dikatakan seseorang yang berlebih ataupun yang mempunyai rezeki dan suka membantu orang lain. Dan di sini faktornya kedua, sangat jelas terlihat seorang raja zodiak itu dominan dengan keuangan yang memadai, sehingga ia dapat membantu orang lain meskipun mendapatkan pengkhianatan. Di sini juga kelihatan bahwasanya seorang raja zodiak sangat menghormati orang lain dan menghargai hidup orang lain, serta menghargai keputusan orang lain, dan dapat juga dikatakan mampu menerima masukan orang lain, serta mampu menerima masukan dari pasangan. Dan di sini juga kelihatan support energinya adalah dari seorang pasangan yang yang menyebabkan. Di sini ia dikatakan sebagai assessoria dan untuk kartu kesimpulannya di sini adalah The dohiropen The Hero Pen secara umum diartikan seorang yang taat aturan, tokoh agama ataupun tokoh adat istiadat. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya kartu kesimpulan sangat mendorong kedua kartu ini yaitu The Hero Pen. dia adalah seorang yang Taat agama taat per peraturan sehingga bisa dicontoh, ataupun dijadikan teladan di dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan di sini The Hero Pen mendukung Eight of Pentacles itu diartikan seseorang yang mampu mengatasi kesulitan hidup ataupun pengkhianatan dari orang lain dengan terus-menerus membantu orang lain dan di sini keuangannya akan lebih bagus dan dia dapat membantu serta menolong orang lain. Dan di sini seorang Raja zodiak itu jatuh kepada orang yang diangkat kelahiran. 21 Desember sampai dengan pertengahan Januari, yaitu seorang Capricorn. Jadi, buat seorang Capricorn itu adalah seorang raja zodiak di bulan Mei tahun, 2020 dan di sini kita lihat seorang ratu zodiak di bulan Mei, dan kartunya adalah Nine of Swords. Ini tidak jauh dari seorang raja zodiak yang kartunya Ten of Swords. Jadi seorang raja Zodiac, of sword dan ratu itu adalah nine of sword ataupun 9 pedang. Secara umum ini diartikan seseorang yang mudah terbebani dan seseorang yang mudah bangun di dalam keheningan malam itu dikarenakan permasalahan ataupun itu dikarenakan beban pikirannya. Jadi di sini kategori seorang ratu zodiak di dalam suatu masyarakat ia akan selalu berusaha untuk membantu orang-orang di sekitarnya baik itu sahabat karib ataupun keluarganya. Dan dapat juga dikategorikan membantu seorang pasangan untuk memecahkan solusi dari masalahnya. Ini bisa dikatakan sebagai Ratu zodiak dikarenakan ia berusaha untuk membantu orang-orang terdekat terutama pasangannya. Ratu zodiak itu sangat berdampingan dengan seorang raja zodiak dan saling mengingatkan serta saling memperhatikan. Dan untuk supaya energi yang dapatkan oleh seorang Ratu zodiak adalah King of Cups Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seorang pria yang usianya sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya dukungan yang dapatkan oleh seorang ratu zodiak tidak lain dan tidak bukan dari seorang raja zodiak yang tidak lain adalah pasangannya. Di sini seorang raja zodiak akan saling mengingatkan serta saling mencurahkan isi hati dan saling musyawarah untuk membantu orang lain di dalam suatu kesulitan sehingga ini bisa dikategorikan menjadi seorang ratu zodiak di bulan Mei tahun 2020 dan kita lihat di kategori yang kedua kartunya adalah Ace of Pentacle. Secara umum Ace of Pentacle ataupun satu poin diartikan permulaan ataupun suatu awal untuk membangun keuangan. Jadi di sini Ace of Pentacle mencolok ataupun dapat diartikan kepada seorang ratu zodiak ia mampu ataupun ia berusaha untuk membantu orang agar bangkit lagi untuk memulai kehidupan yang baru ataupun untuk memulai keuangan yang baru. Jadi di sini terlihat jelas seorang Ratu Zodiak orang yang mampu dalam suatu segi keuangan sehingga di sini seorang Ratu Zodiak akan membantu orang-orang untuk mengawali keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan dapat dipastikan ia adalah gelar Ratu Zodiak yang berdampingan dengan seorang Raja Zodiak yang ditandai dengan kartu King of the Cup. Dan untuk kartu kesimpulan, seorang kartu zodiak adalah strength. Secara umum, strength diartikan kekuatan dan kelembutan. Jadi, di sini terlihat jelas seorang kartu zodiak mempunyai kekuatan di dalam kelembutan yang disimbolkan dengan seorang wanita sedang memelihara singa. Jadi, di sini bisa digambarkan singa adalah seseorang yang sangat buas, dan di sini kita lihat. Seorang ratu zodiak selalu berusaha untuk membantu orang lain, terutama pasangannya yang didampingi oleh kartu Ace of Pentacles. Jadi di sini strength itu dibaratkan seorang ratu zodiak akan terbangun tidurnya dan memikirkan masalah dari seseorang dan meminta tolong kepadanya. Di sini juga ratu zodiak sering membantu orang lain untuk memulai keuangan yang lebih bagus dan karir yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020. Jadi di sini sangat terlihat jelas bahwasanya strength itu menandakan seorang wanita dan disebut dengan ratu zodiak. Dan ratu zodiak untuk bulan Mei tahun 2020 itu jatuh di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan pertengahan Agustus. Jadi di sini bisa dikatakan ratu zodiak jatuh ke tangan seorang Leo di bulan Mei tahun 2020. Jadi terlihat jelas pasangan zodiak Capricorn dan Leo adalah sebagai pasangan seorang ratu zodiak dan ratu zodiak di bulan Mei tahun 2020 dan itu bisa kita lihat juga dengan kartu Queen of Cup dan King of Cup yang menandakan seorang ratu zodiak dan raja zodiak saling berdampingan dan saling mendukung satu sama lain. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan siapakah yang menjadi raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Mei tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat